yang terhangat Sekitar leslar tentunya. Baiklah para sahabat leslari mana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Tentunya sebelumnya bang Min akan mengucapkan selamat tahun baru Islam para sahabat yang satu maha 1443 ini ceria bagi seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan. Dan tentunya barokah amin ya robbal Dan kita juga persahabat ya selalu kompak dan solid untuk mendukung dan mensupport hubungan lesti dan rizky bila. Untuk kekabar pertama persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah momen yang tentunya ini bagus untuk kita bahas persahabat ya ketika masih di channel youtube-nya Vena Melinda yang mana kita lihat di sini persahabat ya suatu kebanggaan untuk kita semua para fans bahwa lamaran fix sudah dari bulan 12 itu yang diucapkan oleh Rizky Billar saat tentu di vlognya Vena Melinda persahabatnya bahkan ada suatu yang membuat kita semakin bangga kepada Rizky Billar bahkan Tentunya untuk Lesti Kejora langsung dikasih pin ATM milik Rizky Bilar Tapi dede gak mau para sahabat ya masya Allah luar biasa wanita soleha ini yang membuat Rizky Bilar cinta dan sayang kepada Lesti Bahwa tentunya tetap menjadi diri sendiri dan berjuang untuk diri sendiri para sahabat, ya Tidak mau dikasih ATM milik Rizky Bilar walaupun sudah dikasih pinnya para sahabat ya ini suatu kebanggaan untuk kita semua para fans Bahwa kita wajib Selalu mendoakan yang terbaik Untuk hubungan Leslar All Postingan tersebutlah diri post kembali Oleh akun instagram Leslar underscore seberto Yang ada kalimat caption juga yang dituliskan Dalam postingan tersebut Pantasan dia nggak pilih gua jadi istrinya hu hu. <laughs> Dek tuh keren yuk Masya Allah Cute banget caption yang dituliskan ya. Banyak tanggapan dan respon dari para fans, salah satunya dari akun Instagram Man Roy Manta mengatakan dalam kolom komentar Bilar baik dan royal banget ya sama pasangan dan teman Makanya dulu sempat rosot lagi keuangannya saking royal dan mungkin Yang dulu boros ya dikasih ATM-nya Terbukti, Dede gak matre dan Bilar bersyukur Ketemu Dede orang yang tepat dan bisa mengatur keuangan Bilar nanti Semoga leslat jodoh dunia akhirat, amin. Masya Allah, persahabatnya Rizky Bilar tentunya senang dan bahagia telah menemukan wanita yang tepat Persahabatnya yakni Lesti Kejora. Dan selanjutnya juga, persahabat, ya kita lihat di sini ada unggahan spesial dari Kobas, yang mana... Bang Basuki Serojo menyampaikan ini suatu kebanggaan juga bahwa untuk surface ultah kemarin tadinya Rizky Bilar akan ngasih kejutan yang sangat luar biasa mewahnya persahabat ya selain mobil, tentu helikopter juga akan disuguhkan untuk kejutan ulang tahun Leslie dan Bilar, tetapi itu dibatalkan bahwa tentunya Kobas. Sebagai teman, sebagai mentor yang baik Selalu mengarahkan untuk kebaikan bersabat ya, Daripada mengeluarkan uang yang banyak Mendingan dikasih untuk yang bermanfaat Masya Allah, suka banget bersabat ya, Dengan ucapan, penyampaian Yang tentunya diutarakan oleh Bang Basuti Surojo Kobas Ini luar biasa, suatu kebanggaan juga Untuk kita semua bahwa rezeki Bila selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat Dan orang-orang baik Postingan tersebut lagi unggah atau direpost kembali oleh putih Bila kalimat kasten pun dituliskan dalam postingan tersebut suka banget sama Kobas yang selalu bisa jadi teman dan mentor kakak yang tulus. Tadinya si kakak mau kasih surprise ultah naik helikopter tapi dibatalkin diganti mobil yang lebih bermanfaat. Masya Allah persahabat ya. Ini suatu kebanggaan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Dan selanjutnya kita lihat di sini ada kabar berbahagia juga tentu untuk channel penggemar Melinda, kali bersama Rizky Pilar ini sudah masuk di 7 trending persahabat ya, masya Allah luar biasa kekompakan dari fans selenslan lover sangat luar biasa. Memang ini adalah vlog yang berbobot persahabat ya luar biasa. Kita wajib untuk trending trendingkan nomor satu mudah-mudahan persahabat ya tetap kompak dan solid selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizki Pilar. Ini informasi di pagi hari ini, persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.